hai hai guys welcome back to my youtube channel balik lagi bersama gue sini. tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini ini slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini dan tentunya gue juga bakal kasih kalian sedikit informasi tentang atau sedikit bocoran ya tentang situs yang lagi gacor-gacornya nih aduh gue dapet beritanya kalau gue dapat salah satu situs yang lagi gacor banget, oke? Okay? dan gak sampai disitu aja nih gue juga bakalan buktiin dulu ke kalian dan gue ikut bermain di sini karena gue ngomong mau ya ntar gue udah rekomendasiin ke kalian tapi ternyata gak sesuai sama ekspektasi kalian jadi di sini gue bermain dulu nih gue buktiin dulu beneran gacor atau enggaknya oke? Okay? sebelum kita masuk ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue upload setiap harinya oke? Okay? lanjut ya, kita bermain di getsov olympus dan tentunya di salah satu situs yang lagi gue cobain gacornya seperti apa dan gue langsung pasang di bet 4800 waduh, padahal minim banget ya, kayak yang terlalu resiko banget buat kalian rungkat cuman malah naik nih aduh gimana nih nih hmm, pecahannya bikin uh, jadi stabil untuk model yang gue bawa jadi bukan rungkat tapi cenderung naik Oke okay, dari sini udah mulai bisa diambil kesimpulan seperti apa gacornya ya tapi karena memang ini belum belum uh, terlalu menghasilkan jadi kita belum bisa ambil kesimpulan yang benar-benar validnya gimana, oke? Okay? Kita tonton dulu sampai akhir buat kalian yang penasaran sama situsnya, kalian wajib banget untuk nonton terlebih dahulu, oke? Okay? Kita lanjut lagi ya masih di Turbo Spin. kita ambil dua puluh kali spin aja kita coba cek lagi nih siapa tahu ada yang nyantol nyantol kan kita nggak ada yang tahu ya jadi kita ulangin lagi dan asal kalian tahu ya di sini gua nggak baikin sama sekali atau gua nggak aling sama sekali dan itu salah satu poin buat kalian bisa ngedapetin profit dengan modal yang kecil karena apa karena di sini gua ngandelin scatter gratis tanan gak apa-apa selagi masih ada gratisan kenapa masih kita ambil ya masih. oke jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian sampai lengkap kalau misalkan kalian nggak cocok sama uh, bed yang gue bawa kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian bisa aja ya mungkin kalian bawa modal kurang lebih 50.000 ribu udah. kalau misalkan kalian takut rumpat atau kalian takut habis, wow, kalian bisa memulai permainan dengan bed 200 aja Oke okay, connect dong 15.000 ungunya dong Oh merah ungu guys ungunya dong Aduh ungunya nggak dikasih kali 23 mantep banget langsung sensasional di luar tim Aduh oke okay, udah naik jadi 480 nih guys senggol dong aduh Saatnya kita naikin bet ke 10.000. Kita cobain bet 2000 nya ya. Kita aktifin aja double change nya. Kita putar turbo lagi di, di 20 scan. Oke, okay, kita coba lihat siapa tahu ada kejutan yang lebih menarik lagi di sini. Dan siapa tahu, oh my god. Ini nih. Ini yang buat tunggu-tunggu dari tadi ya. Dan ternyata connect di bed 10.000. Oke. 10 wow. Semoga profit ya mah kota dong Jangan Aduh tapi sayang banget dari dikasih petir guys Aduh sayang banget Kasih dong Hijau kuning Oh my god merah malah Oke okay. Aduh kali dua coy Semoga gak berpengaruh banget ya Oke okay, kali Biru Kuning Oke okay. 11500 umumnya masih kone cakep cincin ah, oh cangkir guys oh my god, 84000 dong dikali berapa nih guys dikali 13 sensasional guys rp aduh, besi ini gacor banget dan apapun ini gacor tadi naik rp di kecahan di luar dan sekarang kita dapet scatter juga profit guys aduh, ini juga gak bisa komentar apa-apa lagi sih menurut ini udah lebih dari gacor ya karena menurut gue gacor itu cukup naikin uh, modal kalian aja dan kecahan yang bagus itu udah lebih dari cukup dong dan ada, aduh, masih ada 4 skin. oke, okay. aduh 2 oke, okay, masih ada 2 skin. Ya, lasuan dong, kasih oh, oke, okay. kasih petir, oke, dua puluh dikali 27 puluh, cakep banget naik di satu juta sembilan Wow, ini keren guys, oke, okay. ini dia situs lollipop satu yang lagi gua cobain, guys. Di si katek baik-baik ya, nanti bakal gua kasih stiker. Uh, situsnya juga di pojok kanan bawah, jadi silahkan buat kalian yang mungkin tertarik dan pengen cobain judul kalian bisa langsung kunjungin websitenya di lollipop 138lol atau kalian juga bisa klik aja link yang ada di description box buat atau di kolom komentar kalian atas nanti saya tahu gue kasih juga linknya bisa, oke okay. kita masih berlanjut permainannya ya masih dengan bet 10.000 nih kita putar-putar screen aja Oh, ho, ho, ho, gila sih dikasih lagi aduh tapi ini gua gak tau berharap dapat banget yang darisan ya cuman kalau misalkan ya dikasih profit juga oke okay lah ya oke okay, inilah situs rekomendasi dari gua adalah Lollipop138 guys yang bisa kalian coba ya siapa tahu ini bisa jadi situs alternatif kalian kalau misalkan kalian lanjut dengan situs yang gitu aja nah ini juga bisa bersahabat banget dengan kalian mau kalian modal kecil atau modal gede pun Sekalipun pun asal kalian juga pintar-pintar untuk mengatur bed dan permainan kalian sendiri jadi silahkan bermain semoga kalian beruntung dan terima kasih bahan buat kalian yang udah nonton dan udah support channel gue biar gue makin semangat untuk upload setiap harinya jadi gue bakal balik lagi uh, di sini tentunya dengan video-video yang lebih gacor lagi. Oke, okay? see you next video ya guys. Bye.